Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the you don't do Well I'ma make hell sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Babe, stabbed in the back bed, I'll show you what I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar subscriber dan non subscriber yang menyaksikannya ya Trip sore ini mungkin sampai malam teman-teman Saya akan mencoba teknik jaring berhanyut Tapi dengan teknik jaring kecil teman-teman Nah ya jaring kecil alias lowang Karena tidak bisa ditangkap dengan perangkap ya Dengan ini cara lagi dengan teknik dihanyutkan teman-teman ya Pokoknya ikuti aja keseruan saya ya di Aliran Sungai Sia, Provinsi Riau. Joss pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin ini teknik baru dilakukan ya. Kita coba uh, dengan teknik ini. Ini kalau dulu Pak Hakimnya pernah lakukan. Tapi kalau untuk video, ini video perdanaan ya. Mungkin di daerah lain Juga belum pernah Dicoba nih ya eh, Menangkap ikan pantau atau seluang Dengan teknik Berhanyut Saya juga baru kali ini Lihatnya eh, seri. Ini parah nih. Ya, <tuk> parah nih Apakah memang hasilnya Memuaskan nanti Kita ikuti aja keseruannya Mudah-mudahan hasilnya Sangat memuaskan dan Menghibur teman-teman uh, semua. Ini Pak Kim sudah merentang jaringnya. Ini kalau bau nggak bisa kena, nih teman-teman. kecil nih, Om. <laughs> Dan jaringnya pendek, Pak Kim ya. Iya, <laughs> tapi kita lebih ke pinggir nanti, Pak Kim ya. Iya, Kita juga bawa es batu ya, supaya ikannya nanti Nggak busuk. Kita bawa termos dan es batu untuk tempat ikannya. Udah mulai pak, Kim. Mulai kita pak. Mulai beranjut lagi. Bot ada lewat tuh pak. Jadi kita tahan dulu sedikit di sini. Botnya lewat dulu. Berikutnya, lewat menu. teman ya Kira-kira beranyutnya sampai berapa lama ini Pak Kim? Lebih kurang seperempat uh, jam lah Pak. seperempat jam? seperempat uh -huh. jam kita angkat. Nah, itu pelampungnya. Cuman kalau jaring pantau ini kita nggak bisa merasakan karena ikannya halus-halus, karena halus-halus ya kecil-kecil dibandingkan ikan raso yang tenaganya cukup kuat. Oke kita coba angkat, kita angkat lagi Pak Kim. Ya, coba Wah seluangnya, ini kalau ukuran untuk ikan seluang ini super semua ini. Besar-besar nih kalau ya, Pak Kalau untuk ukuran seluang ya. Seluang atau nama lainnya ikan pantau. Orang ya, lebih ya. banyak kenal ini namanya ikan Lope, pantau. Ya, nah, nah. Hmm. Kita masih tetap berhanyut. Terus ke bawah. Kita ambil bagian pinggir ya teman-teman ya. Ini kalau biasanya kita jaring beranyut itu kan rasau kita ke tengah ini kita ambil bagian ke pinggir pinggir sungai karena ikan seluang ini di aliran yang agak tenang airnya tuh kita tengok jaringnya arahnya ke pinggir Oke teman-teman ini kita akan coba untuk melihatnya ya Mudah ada, teman. nada contoh barang udah ada teman-teman ya nah, Selawang itu kalau untuk ukurannya ada super tuh Pak Kim ya ya besar-besar tuh untuk Selawang bagi yang ini ya yang suka dengan ikan seloang atau ikan pantau mungkin di daerahnya ada sungai seperti ini ya kita bisa gunakan jaring sambil berhanyut kalau untuk cari sambal mungkin dua kali berhanyut di sini sudah cukup lah untuk sekali makan ya Pak Kim ya iya yeah. Cara ini mungkin jarang dilakukan oleh nelayan lain. Ini mungkin baru inilah. Saya juga baru lihat ini. Biasanya kalau menangkap seluang itu di pinggir itu dipasang jaring. Suatu hari nanti kita akan coba untuk menangkap secara ini ya, yang menjaring seluang di pinggir. Ini yang cara beranyut. Ini menangkap seluang secara berhanyut. Hmm. Duh, lumayan banyak hasilnya, <tuh> ini kalau pas musimnya seluang wah ini penuh nih jaring nih sama seluang ini kita uh, uji coba aja baru hari ini ini pun dah cukup banyak itu banyak tuh Pak Kim ya. Seperti apa itu Pak Kim? Hmm? Seperti apa itu? Buah rambai Pak. Buah rambai. Untuk dia aja isinya. Sampai kerepotan Pak Kim untuk buka ini. ini kalau tidak ahlinya membuka nih putus-putus kepalanya nih. Kepala ikannya. Itu yang supernya itu Pak Tim ya? ya. Oh. Tuh seluang super Oke, okay. kita coba untuk ngangkat lagi, entar. Mau yang ini pak lumayanlah teman-teman hasilnya dari nganyut seluang adalah satu kilo dapat nih seluangnya